Hai, saya Victor Osman, Perkenalkan Dream Talent untuk Astra Startup Challenge 2021. Dream Talent adalah sebuah platform tes psikometri untuk assessment dan rekrutmen prediktif, di mana perusahaan dapat menemukan fit dan performa kandidat dengan cepat, tepat, dan mudah. Just one click away. Dream Talent dikembangkan dalam uji penelitian yang ketat oleh tim psikolog expert untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil assessment. Hasilnya adalah tes psikometrik gamified yang engaging dan dapat diselesaikan dalam 90 menit. Dream talent mengukur psikometri kandidat dengan lengkap dan menyeluruh, mulai dari kepribadian, gaya berpikir, hingga potensi dan budaya kerja, untuk menemukan talent yang tepat. Perkenalkan tim di balik DreamTalent, langsung dari workshop kami. People Experience, bertanggung jawab pada research and development dan pilot testing, untuk mengembangkan dan memastikan validitas assessment untuk user experience maksimal. People Technology mengembangkan dan meluncurkan fitur-fitur teknologi terbaru untuk platform Dream Talent. People Content memberikan edukasi dan memperkenalkan teknologi Dream Talent pada dunia. Sebagai finalis Astra Startup Challenge, kami berharap teknologi Dream Talent dapat lebih dikenal dan membantu lebih banyak perusahaan dan job seeker, baik di Indonesia di mana kami dipercaya bersama Kemnaker menyelenggarakan Dream Talent Virtual Talent Fair pertama di Indonesia. Juga dapat bersaing di skala global dan memasuki market internasional. Di mana kami juga dipercaya mewakili Indonesia di South by Southwest 2021, USA. Dan tentunya dapat membantu dan bekerja sama dengan tujuh lini bisnis Astra Group dan Astra Business Community. Kami ingin terus belajar dan mengembangkan knowledge network dan skill best practice dalam menjalankan perusahaan agar kedepannya PT Dream Action Teknologi Internasional dapat menjadi sebesar PT Astra Internasional Tbk. Semoga kami dapat terpilih menjadi yang terbaik dalam Astra Starup Challenge 2021 ini. Terima kasih. Amazing. This is Deya. In a few months, she'll graduate and make another big decision. Her first job ever, but where? All right. Let's find out which company is right for her. Hmm. Okay. Let's see. So from her personality and working style, hmm, it's a match. This company is a perfect fit for her adventurous personality. Her psych profile is also fit for a developer. So she knows it's the right one for her. This is the story of Dea and her dream job doing what she loves. Discover the right career for you with dream talent. Go to dreamtalent.id and discover your dream career.